gak pedes baik mateng, malah Kamu, ya? <SILENCIO> nah, oh. oh. si, bisa orang nang. sih, kabian, kabian. Ada katan mentah Kasih. Yang mana kue kan? Napain hmm. nah, sih? Bondar, Ejar, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kenapa? Lemes ning polite bakang ini mau padahal anak-anak, saya kurpira, mau harus sendok, mau lu. Aja masunakan apa? Uh, apa? apa? dia mangkat kanan, Kok tapi jauh jauh kok lah mengenai Tapi, tapi, tapi kan kaya kia. Nangkane hmm. <tim> Yang kok Tidak, Tidak, Ya. Ya Ya pun juga ternyata. <SILENCIO> okay. ke apa? pagi. itu jadi ini lebih disantang ya, lorok, itu susah-susah kurang mana? kan Caranya sate Hon mangsate nang aku mah gue. Yeah. Hey. Hey. Hey. Ini itu Oke sampai sini sudah coba ya panas. Tapi. Mas. mau oh, ta. Mas? Sini, multi, mas. Bantang, bantang. Ya Terun, ya. Kayak merik. Elah, elah, elah, elah. Guennya, main buat belit ya, main emang Teguen, Em, dasar. Ora diunakan pasaran Buat ya, ini rumah ih, pulang ngameni iya? apa mas? bisa Pak? carane Caranya memang Ya ini apa Eh, cikgu nak habis tiket ni. Berapa kan tersangkut? Balik lapar ke makan nek? Ha, YouTube. Ceng lung ni. Dor. Dor. Ha? Ini. Timun ni dia pin. Wih. Ambiara. Semangat polo tubuhnya, jadi menyerap semanggi raw, <tuk> mata <tuk> mau, <tuk> Kayang mau kayak simpul buat debatannya apa kita Ya, sama Nah nih bakar.